untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, vitamin muncul dari BBL. Aduh, gemes banget ya. <gifat> si Mbul kembali membuat kita bahagia di sore hari ini, Masya Allah. Di awal kabar pertama, membuat kita semakin semangat ya. Mudah-mudahan tetap kompak dan solid. Selalu mendukung yang terbaik nih untuk idola kita, Bunda Lesti, Papa Bilar, dan keluarga besar. Masya Allah banget ya. Ini disuguhkan langsung oleh BBL lewat video yang diunggah oleh Uak Beni. Video ini pun direpost kembali oleh akun Leslar Andalskor. Banyak tanggapan komentar dan respon juga yang diberikan oleh para sahabat, yakni dari akun Sinta Leslar Saudi mengatakan di kolom komentar, "Masya Allah, abang makin gede, makin ganteng." Masya Allah banget persahabat ya Kita selalu mendoakan yang terbaik Mudah-mudahan BBL selalu sehat Dan selalu menjadi anak yang cerdas Berikutnya persahabat Ada sebuah kabar yang sangat membahagiakan juga Untuk warga Konoha Live streaming Youtube di Leslar Entertainment Ketika acara Syukuran persahabat ya Syukuran 1 juta subscriber Ini sudah mencapai 1 juta viewers Alhamdulillah ya Selamat juga nih untuk warga Konoha yang tahan titinya untuk streaming terus mudah-mudahan tetap kompak dan solid kita juga mudah-mudahan selalu sehat tetap selalu support yang terbaik buat idola kesayangan kita wow makasih banyak ya untuk yang selalu mensupport dengan tulus buat kesayangan Bunda Lesti dan Papa Bilar berikutnya, per kita juga mendapatkan kabar bahagia juga nih di rumah Leslar saat ini sedang syuting per sahabat ya kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan diberikan kelancaran persahabat ya, apapun yang dilakukan, selalu diberikan kesuksesan pastinya, amin terpantau juga ada bagas ya <gif> kesayangan onti-onti online juga nih bagas, insya Allah mudah-mudahan bagas juga selalu sehat dan selalu bisa menemani Papa Bilar kemanapun berada tuh persahabatan ya, momen ini pun di kembali oleh anggun Family and School dua 23 disimak juga di kalimat komentar yang diberikan oleh para sahabat Salah satunya dari akun Junior Dewi Sahara underscore mengatakan di kolom komentar, masya Allah mereka tuh dari awal kenal sampai sekarang selalu produktif, sama-sama punya mimpi besar dan selalu berusaha mewujudkan impiannya bersama. Semoga Allah selalu bersama kalian, Liaslar Family, Amin. Doakan selalu terbaik ya buat keluarga Liaslar. Kita semakin bahagia sekali kekompakan dari tim selalu solid. Mudah-mudahan fans juga selalu solid mendukung yang terbaik karya-karya idola kesayangan kita. Ke kabar selanjutnya, persahabat, Kita simak juga. Ini ada sebuah kabar spesial yang membanggakan kembali untuk stilis yang digunakan oleh Bunda Lesti dan Papa Bilar. Hari ini tentunya dari Kak Wandahara Project. Wow! <laughs> Lanjut, komersial Leslar, Bismillah, hashtagnya ada Project tuh, persahabat ya, kembali. Kita disuguhkan vitamin bahagia lewat Kak Wanda Wandahara, yang selalu membuat kita semakin bahagia dan bangga. Momen ini pun direpost kembali oleh akun Leslar, underscore sick. Ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan, Bismillah lancar, amin. Ya Allah, Masya Allah banget ya, kita aminkan doakan yang terbaik juga untuk idola kita. Berikutnya para sahabat kita lihat juga energi vitamin bahagi juga nih sebelumnya yang kita dapatkan dari IGL-nya Bang Putra Siregar Yang tentunya mampir ke rumah Leslar Yang meminta doa persahabat sahabat ya karena Bang Putra dan Kaseti Akan berangkat umroh ya mudah-mudahan Leslar juga nih Bisa umroh bareng BBL dan keluarga serta tim ya Tentunya itu juga keinginan dari Papa Bilar, semoga saja dimudahkan segala apapun niat baik yang Papa Bilar inginkan. Kita masih menunggu kejutan lain di sore hari ini, jangan kemana-mana, tetap stay tune. Dan pantengin channel ini terus para sahabat biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya. Ini dulu informasi di sehari-hari ini persahabat bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, oh, oh.